Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Teman-teman semua Semoga sehat-sehat selalu Panjang umur dan banyak rezekinya. Hari ini Kembali lagi bersama Rosa Di DeRosa Auto Kita mau nge-vlog Stock mobil kita yang ada di DeRosa Auto hari ini Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Like, share, terima kasih untuk yang sudah subscribe ikutin terus dan skip-skip kita lihat stok-stok mobil dari derosa auto nah buat teman-teman yang mobilnya mau di review atau showroomnya mau di review silahkan hubungi channel derosa auto atau di kolom deskripsi ada nomor saya kita buat showroomnya agar banyak jualannya banyak penggemarnya banyak pembelinya untuk hari ini Yuk ikutin stok ada di Dero Soto Hari ini sayang mau nge-review Ini ada mobil Honda Mobilio Tipe e CPT Tahun 2017 Bertransmisi netik Ini yang test nah, STNK atas nama perorangan Alamat STNK Jakarta Timur nih ini kilometernya masih sangat rendah, teman-teman, di Rp60.000, pajaknya panjang di bulan Agustus tahun depan. Ini mobilnya masih keseluruhan masih bagus, oh, masih orisinil, cacat, nggak ada yang bekas cat ulang atau apa, lampu-lampu masih uh, bening, eksterior maupun interior dalam, masih orisinil semua. Kita buka di harga. 165 juta nego. Nego tipis tapi teman-teman ya. Tapi kita juga ada untuk pakai kreditnya. Ini kredit di DP-nya 35 juta, angsuran 3,8 yang 4 tahun. Kalau untuk yang 5 tahun 60 bulan, angsurannya di 33,50. Ini mobilnya masih rekomend banget ya teman-teman. Chaser leading us, and love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't want to waste what's left And I we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays semuanya dalamnya masih orisinil AC semua lampu-lampu semua masih bagus oke okay. kita mau lihat ke interiornya dulu ini kita lihat interior ya teman-teman untuk AC nya sudah double blower setirnya AC nya sudah digital di setirannya ada audio switch sepir spilnya masih kenceng Ini udah uh, dilengkapi oleh monitor AC-nya digital Ini untuk personelingnya Grip-gripnya masih bagus Teman-teman, gak ada yang uh, lecet atau apa Masih kulit jeruk Semuanya Jok Juga gak ada yang tepos masih kenceng semua, lampu masih bagus, dashboardnya masih bagus, masih tampak baru, kaca spion belakang masih bagus, untuk interior dalam keseluruhan masih cukup Ini layout tampak depan, teman-teman. Kilometer masih 60 ribuan ya teman-teman ke -teman. AC-nya masih dingin kaki kaki senyap Mesinnya masih aman terkendali Masih halus suaranya juga Kilometernya servis record Mobilnya full set Tersedia kunci cadangan Dan ada buku garansinya Buku servisnya juga masih ada teman-teman Uh, dia servis record teman-teman, tag mesin ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, mesinnya masih halus, masih bersih, suaranya masih halus. Ini apronnya masih. Mulus nggak ada bekas insiden atau uh, bekas tabrak. Untuk kap mesin masih oris masih original. Ini masih rata uh, dari pabriknya Masih asli dari pabriknya nggak ada bekas insiden atau pernah diganti pun nggak ada ya teman-teman. Ini nggak ada bekas perbaikan atau repair repair juga nggak ada ya teman-teman. Ini masih cukup. Saya pastikan mesinnya masih bagus teman-temannya. Ini kita jual di harga 165 juta itu negatif ya teman-teman. Harga boleh dicek atau teman-teman bisa tanya-tanya deh di tempat-tempat lain. Harganya dari kita masih recommended banget, masih di bawah pasaran teman teman Untuk paket kreditnya kita ada di DP 35 juta. Angsuran 3,850 selama 47 bulan Kalau angsuran di 3,4 itu di 59 bulan Kita ada juga di DP20 sama DP15 juta teman-teman Untuk DP20 angsurannya 4,4 selama 47 bulan Dan angsuran 3,841 itu di 59 bulan dan untuk DP 15 juta nih teman-teman, angsuran di 5,5,5,5 juta 88.000 selama 47 bulan, dan angsuran di 4 juta 525.000 di 59 bulan. Nah teman-teman boleh cek atau boleh pilih. DP sesuai kantong teman-teman dari DP 35 juta 20 juta atau paling DP minimum itu 15 juta semua sesuai dengan data teman-teman juga ya. kalau datanya bagus kita bisa bantu juga teman-teman nah ini untuk mobilio ya teman-teman kita juga ada mobil satu lagi Avanza E teman-teman kita lihat yuk Ini kita ada Avanza E tahun 2013. Temen -temen. Transmisinya manual. Uh, SNK alamat Bekasi atas nama perorangan. Kilometernya di 105.000an, teman-teman. Ini pajaknya panjang di bulan Agustus tahun 2023, teman-teman. Kilometer masih 105.000an, teman-teman ini. Ini kita buka di harga 110 juta nego, nego santuy ya teman-teman Teman-teman boleh cek juga deh harga Avanza E tahun 2013 transmisinya manual Kita juga ada paket kreditnya ya teman-teman ini Ini bisa di DP 10 juta Angsuran 3,4 selama 4 tahun ini keseluruhan eksterior, interior juga masih sangat bagus teman-teman boleh cek semua masih berfungsi ini cuman karena belum di salon aja ya teman-teman kacanya, tapi keseluruhan semua masih sangat oke okay. untuk bodi masih mulus ban-ban juga masih tebal semua lampu berfungsi mobilnya Dijamin aman, nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak juga. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi di Derosa Auto atau saya akan cantumin nomor telepon saya di kolom deskripsi. Kita lihat ke dalam dulu yuk, teman-teman. Untuk interiornya ya. Nah, teman-teman kita nyalain juga mesinnya ya, biar tahu. Ini tahun 2013 yang udah airbag ya teman-teman. Uh, untuk AC-nya sudah double blower. Dashboardnya masih bagus, tirannya masih kencang. Semua uh, masih orisinil semua teman-teman. Bangku semua juga nggak ada yang tepos, nggak ada yang robek-robek juga. Oke, kita ke mesin ya, teman-teman ya. Wow. untuk mesin kap mesin juga ada udah ada peredamnya ya teman-teman kap mesin mesin di sini juga nggak ada bekas insiden atau tabrak atau pengok yang bekas uh, reparasi nggak ada bekas uh, referan juga nggak ada afronnya juga masih lempeng nggak ada bekas insiden atau bekas catulang atau bekas perbaikan nggak ada ya teman-teman bekas tabrak juga nggak ada Mesinnya masih kering, masih bagus, suaranya masih halus, semuanya masih cukup oke. Okay. Aki juga masih bagus. Mobilnya keseluruhan masih oke. Okay. Untuk Avanza E tahun 2013 kita buka di harga 110 nego teman-teman. Kita ada paket kreditnya teman-teman tadi ya. Untuk DP 10 juta, angsuran di 3,4 selama 4 tahun. Dan untuk angsuran tenor 5 tahun 60 bulan di 3, 10 ribu 3 juta ribu teman-teman. Itu untuk 60 bulan. Kita juga ada di DP 23 juta, angsurannya 2,7 2.715 selama 47 bulan. DP dua puluh juta, angsuran di dua selama lima puluh bulan, lima bulan itu yang lima tahun, teman, teman Keseluruhan mobilnya masih sangat bagus, rekomend banget. Jika teman-teman berminat, ada kurang lebihnya kita bisa not aja. Nah kita lihat Ailanya ya teman-teman. Ini ada Aila tipe X tahun 2013. Transmisinya manual. Kilometernya masih sangat rendah di 40 ribu teman-teman. Ini STNK alamat Tanggerang Kota. Ya, pajaknya panjang di bulan September 2023 ini berplat genap atas nama perorangan ini kita jual di harga 82 juta masih bisa nego teman-teman tapi nego-nego tipis, nego santuy ini juga kita ada paket kreditnya teman-teman ini DP 10 juta angsuran di 2,6 selama 4 tahun kalau untuk 5 tahunnya di 2,3 Kurang lebihnya sekitar 22 sampai 23 anak, teman-teman. Selama 5 tahun, itu yang untuk 5 tahun. Kalau untuk yang 4 tahun di 2,6 kurang lebihnya ya, teman-teman. Sekitar segitu untuk di DP 10 juta. Kalau harga cashnya kita di 82 juta. Masih bisa, Diego. Untuk keseluruhannya, body-body masih bagus, lampu masih bening. Ban ban masih tebel, semuanya lampu apa masih berfungsi. Body set moldingnya sudah trum. Peleknya masih bagus, ban masih tebel, body masih mulus. Oke kita ke dalam teman-teman. Ini untuk interiornya masih bagus, uh, dashboardnya masih uh, sangat bagus, mulus, enggak ada lecet-lecet, masih rapi, masih bawaan pabrik dan masih original. Untuk setir pun masih kencang teman-teman, enggak ada kendor atau rusak karena kilometernya masih sangat rendah. Uh, kilometer masih 40.000an tuh teman-teman setirnya masih kencang si ada kulit jeruknya jok-jok masih tebel nggak ada yang tepos ataupun robek-robek juga nggak ada secara interior keseluruhannya masih bagus ini mobilnya jarang pakai teman-teman mobilnya sangat istimewa teman-teman untuk harga 82 juta Masih rekomen banget Teman-teman Nah, teman-teman, itulah tadi mobil, stok mobil yang saya review untuk teman-teman. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari unit mobil. Semoga berkah, semoga harganya bisa sesuai dengan teman-teman yang inginkan. Untuk Nego langsung bisa menghubungi channel di Rosa Otto atau di nomor telepon di kolom deskripsi teman-teman. Dengan Rosa sendiri ya teman-teman. Sekian dari Rosa. Salam Derosa Rosa Otto. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang lebihnya info dari Rosa. Semoga dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.